Baiklah sahabat Leslar, dimanapun kalian berede untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada kabar terbaru dari Bang Boril laman akun Instagram Bang Boril Ini baru saja memposting foto terbaru bersama tim Leslar Entertainment Wow, keren-keren banget ya tim Leslar Semoga selalu kompak dan solid Untuk selalu menyuguhkan kejutan dan pastinya Kabar-kabar baik, vitamin-vitamin bahagia untuk warga Konoha Dipastikan ini pun ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah, Tim Anti Bandit Leslar Luar biasa banget ya, Tim Leslar Entertainment Hingga banyak sekali tanggapan komentar hingga respon yang diberikan ada komentar dari Sri Nurhayati 0807 mengatakan tim LS sekarang tambah keren. Wow, luar biasa. Memang tambah keren banget ya. Doakan selalu support untuk tim Leslar Entertainment. Berikutnya persahabat kita juga mendapatkan vitamin dari Abang Fatih. Yang lagi digendong tuh. Aduh, allah banget ya lokasi saat ini tim leslie entertainment, BBL dan tentunya keluarga dari Enin hingga Aki juga persabat berada di restoran mewah milik Bunda Leslie Gejora di Ciwidey, tepatnya di rumah makan Sangkan Huri Ini sepertinya lagi kontrol, persabat ya big boss, masya Allah, semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan untuk keluarga besar Leslar. Postingan ini pun di-repost kembali oleh aku Lesti billar video Banyak tanggapan komentar yang diberikan Ada tanggapan dari Ida, underscore Alpha 2 Masya Allah sepertinya Abang L lagi mantau bisnis kuliner and cottage Bunda di Ciwidey, Bang lagi mantau bisnisnya Bunda Lesti tuh kita lihat juga perama di komentar lain. Dari akun Instagram Dina ada underscore in satu satu, masya Allah ayang embul gemes banget nak katanya tuh ya luar biasa selalu menjadi pusat perhatian abang Fatih sebagai menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Kemudian persama disimak juga di unggahan IG-nya ayah orang satu jam yang lalu. Lagi mengunggah sebuah postingan video makanan berada di rumah makan Sangkan Hurip 3 udah pasti mantap kata ayah kejora tuh dipromosiin wow makin tentunya pengen sekali ya ke tempat rumah makan milik Bunda Lesti ini pastinya luar biasa santapannya enak-enak terpantau tuh tim Lesal Entertainment lagi menyantap di rumah makan milik Bunda Lesti Kejora luar biasa doakan mudah-mudahan bisnisnya Bunda Lesti ini selalu lancar dan selalu sukses kita simak juga persahabat di unggahan rumah makan Sangkan Hurib ternyata rumah makan Sangkan Hurib juga tidak hanya kalangan masyarakat biasa artis-artis papan atas seperti artis sinetron aja nih persahabat ya sudah berkunjung ke rumah makan Sangkan Hurib Masya Allah luar biasa ya Idola kesayangan kita semoga selalu lancar Usahanya doakan selalu yang terbaik Dan berikutnya para sahabat disimak juga Ini ada potret Aki dan Nin yang selalu menjaga Abang Fatih kemanapun berada Masya banget ya Abang El Beruntung banget punya Aki dan Nin yang selalu menjaga Abang Fatih Doakan yang terbaik juga nih untuk Ayah Kejora, Mama Kejora Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Berikutnya, persahabat kita mampir ke postingan Rizky Bilar masih nggak bisa mau on banget ya dengan postingan foto cute di menara Eiffel hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Ada tanggapan dari Bang Derry Putra Siregar mengatakan, sumpah gimana nih konsepnya yang ketiga ngeri patah tulang deh katanya tuh ya. Semua salpot dengan slit yang ketiga, persahabat ya gaya foto dari Papa Bilar dan Bunda Lesti. Selain Bang dari juga, ada tanggapan dari Ari Kuntung, mengatakan bro itu pose ketiga hati-hati di kencingin kuda yang di atas tuh, katanya tuh aduh, insya Allah banget ya. Ada juga tanggapan dari Jumregan 99, tulangnya habis di presto ke adikku, wow, banyak sekali support dan komentar yang diberikan ya, dipastikan Lesti dan Rizky bila terbaru.